dengan sepatah kata baru <tuk> <tuk> <tuk> satu <salah> story karena cepat muat Arah boja ya, masuk Gunung pati, arah boja Nanti setelah depan BSB, masuk ke arah ngelimut Pemandian air panas Nanti mobil sangat bisa, hanya saja untuk sopirnya harus handal Karena, wih ada yang terbang guys <tuh> Karena jalannya itu curam-curam gitu ya Tapi bisa dilewati, jalannya enak sekali Asal nggak hujan aja guys bawah sampai sini memakan waktu sekitar satu setengah jam dan ini kita masih kira-kira 3 sampai 4 kilo lagi jalannya seperti ini guys kita naik ya, naik ya kelihatan gak guys? Dan ini Semarang kota kelihatan tuh CL-nya kelihatan tuh CL-nya tuh tuh tuh tuh pakai yang itu bukit jepang, tuh Mas bukit ya. yang yes. itu gua cipangnya tuh bukitnya sama itu loh pas lur satu udah kita masih muter di sama Cepet. ini mobilnya Obierno Kita sampai di warung guys di atas gunung, jadi gunung ngaranya ada di sini ya. Di sana gunung ngaran, ini kebun tehnya, di sana ada buat Jepangnya nanti kita ke sana sekarang kita dimakan dulu di warung biru perumasan <tuk> <tuk> <tuk> assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuk> pakanannya bahmi gedang koreng mbahe mas Tanta langsung Sika. Ada apa aja di sini? Ini kalau makan di sini guys, ada telur, gorengan, sambal mie kering. Seadanya tapi luar biasa rasanya pasti. Ini sambalnya ya rasanya dengan tunggu rasanya pasti mantap sekali guys. Nih ini. Ayam. Wuih, darta karo. Wuih. Wah, minyak Loh, di sini masih ada, guys. Ini masak nih ya. Bapak. Kulo nganu teh panas mmu. Panas. Nih. Ayo guys. Ya, makan dulu, makan dulu. Ini sambelnya setan. Sambel setan. Wih, setannya apa? Setannya apa, Bu? Setan. bili telurnya ini kalau enggak tiga empat ini sudah <laughs> batin enggak satu dulu so, so, soalnya direkam guys soalnya direkam guys oke okay. <laughs> silakan silakan makan dulu makan dulu ya. di puncak gunung ini wajib Alan, makan Alan. dulu hari eh, ini pun ibu heh hari ini lagi mantap nih ini ada sayur kori guys di sini bukan kori kori ya bukan kori bukan kori kori <laughs> kori kori selesai selesai. Ini kita makanan semata. Siapa lagi? Bukan siapa? Panas, guys. panas. Air, air ini air, ya. air guys. Yo hmm. sambut Tim kita lagi makan ya. Halo, selamat makan, guys! Mantap, mantap! Oke, okay, guys, satu aja pesan saya. Jangan coba-coba curah -coba busa di sini ya, gak ada sinyal, <laughs> apalagi pakai data. Apalagi pakai data, ngopi, guys, biar gak sepanang. oh dipatih nih ya teman-teman kali ini kita penelusuran di Boy Jepang tepatnya di Desa Klamasan terus di kita ini ada yang ya mas? iya Jadi ya. ya. oh, itu ada perusahaannya dibuat di tahun 2008 Buat seperti ini, Bu. Ya. mau kemana ini? Kita langsung ke, ke Gua Jepang. Jepangnya. saja. cek, lalu ini kan gua Jepang. Jepang. Nah, gua Jepang ini tuh sejarahnya beli pun gitu. Nih, buatannya normal, nyuruh tau. Buatan nyuruh cerita turun menurun. Buatannya tentang gua ini sini, ya. Butangannya, butang saminya apa sama? Guys, ternyata saya tanya mbak nggak tahu sejarahnya guys ya, Mungkin nanti Kinanta bisa menjelaskan Gunung Arang, guys Jadi orang-orang itu biasanya datang di pos ini Terus dia mendaki gunung, latihan rumbah Naik ke atas Kira-kira perjalanannya 1-2 jam Dan ini kebun teh ya Kebun teh semuanya ini pohon yang pohon yang bisa dilihat dari bawah ungaran yang kembar dua, insya Allah pohonnya ini guys saya salah. Oke teman-teman, setelah jalan lumayan kita akhirnya udah sampai di buah Jepang ini yang berada di Ungaran, Jawa Tengah, Indonesia sebentar guys, lari sebentar ya ini gue jepang ya guys Badai -badai. bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum ya adun kaya assalamualaikum semuanya Ada ke tengah kita loh juga itu belum di ini ada tunisah lama ya mas hmm? <laughs> masuk bisa vandalisme jabrik yang... Ada beberapa ruangan. Lihat dia baru, tapi nggak uh... apa-apa. Lihat kan? ini baru. Ini Bukan Bukan bangunnya itu loh. yang malam. Diceritakan mas, bagaimana sejarahnya di sini? Waktu ada saat zaman Belanda. Ini sudah ada sudah dibangun sebagian Mas? tapi belum sampai ke dalam ini begitu Jepang masuk ke sini mulailah keluarga sekitar yang disuruh untuk membuat lubang lebih dalam ini ada di nanti kita temukan lagi ke sana itu beberapa ruangan ini adalah termasuk salah satu tempat menyimpanan mungkin senjata bahan makanan Kesediaanmu pernah, bisa dibilang seperti bekal. Dan ada nanti satu tempat yang seperti penjara, tapi banyak yang nggak tahu. Yuk kita kesana yuk. musik ya beginilah gua Jepang guys. Kami menemukan setidaknya ada delapan ruangan, empat di kanan dan empat di kiri. Dahulu, saat Indonesia masih dikuasai oleh Belanda, gua ini hanya digunakan untuk menyimpan hasil teh dan bekal. Setelah Jepang masuk ke Indonesia, dia membantai seluruh tentara Belanda. Rakyat pribumi dipaksa untuk meneruskan gua ini lebih dalam untuk penjara Belanda, pembantaian, dan ada yang digunakan sebagai tempat berkumpul tentara, gudang senjata, dan perbekalan. Banyak masyarakat di sini yang tidak berani memberikan informasi tentang sejarah gua Jepang. Di sini, klinik tenjin masih sangat kental, guys. Kayaknya sih ada yang baru melakukan ritualisme, mas. Dan tolong kalau melihat benda apapun jangan ada yang diambil ya. Biasanya cuma itu Bagaimana yang diambil, biar imagine Oh banyak sekali Itu tolong guys Kalau masuk ke bagian Banyak oh, itu pesan saya jangan ke situ. Ya. kenapa? Bajak laut kelawar ya. pasti ada sesuatu. Ya. pasti ada sesuatu. Oh. Wow. baju baku ya, mas baju ya. juga nggak sehat kotor uh, hmm, ya. ini banyak dibawa. ini bau persing ini pasti. saya kotorin kelawar. kotor lagi kelawarnya. untuk saat ini bisa dibilang Jadi, ini rawa ketujuh berarti ya. untuk pupuk organik alami mas. Hmm, ya. Cangerin, ya. oh, iya. bisa dimana pak Aban? Dan 5 ke dan ini 8 jelas. makanya untuk satu orang satu orang satu orang satu orang, satu orang. bisa hmm. kelarian bisa buat ngintai bisa mungkin juga pintu rahasia pintu rahasia Bawah tanah. Mas. Bawah tanah. Sini itu bolong. Bawah tanah. Berarti bawah ini ki ada mungkin ada yang lagi. Ada gua. Ini termasuk masuk salah satu penjara Mas Indo. Mas. Tuh. Ini termasuk salah satu penjara Insyape, mas. Mas Oh, sakit -sakit banget mau mas iya licin licin dengar ya? itu itu berarti ada, Di sini, kalian pasti penasaran, ada sosok apa saja yang ada di sini? Seperti biasa, guys, kami tidak memberikan informasi mengenai jin. Siapa namanya, bentuknya seperti apa? Karena pada prinsipnya, jin bisa merubah bentuk sesuai dengan keinginannya. Katakanlah, ada tiga orang indigo ke sini. Yang satu melihat tentara Belanda, satunya melihat macan, dan satunya melihat buto. Ada yang lihat poci, kunti, dan lain-lain. Bentuk-bentuk seperti itu adalah bentuk yang tidak asli dari Jin. Oleh karenanya mereka merubah bentuk agar manusia bisa tertinggal. Kalau kalian tanya di sini ada banyak atau tidak, pasti banyak guys. Mereka kuat di sini karena beberapa orang memberi makan sesajen. Nah, Belum lama, ini. belum lama, surat suruh kemarin. ada daging, bertakwa, dan meminta sesuatu yang pasti. Pasti, itu ada Mati. Ini Ada ya. Ini sisa dupa ini bungkusnya. Ada satu yang berkuasa di sini, Letaknya di lorong pertigaan sebelah kanan yang buntu Tempatnya paling lembab Keluar air dari dindingnya Dan ada beberapa kelelawar di atas dindingnya Jika kalian bisa lihat Anehnya guys Orang-orang yang kesini membawa sesajen Mereka berharap bertemu dengan jin penguasanya ini Namun Jin ini menolak Dan selalu menawarkan jin pengikutnya Untuk meneruti kemauan orang-orang yang datang sini Yang membawa sesajen kelas, kelas Bapak sampah ini kalau sekarang di Fusina ada sampah, mas iya kalau dulu kita bisa tahu juga untuk apa ini nah, iya baru, mas iya baru ini baru mau mobil disini, guys? nah iya, untuk orang bertapa, mas, soalnya oh, astagfirullah nah, itu? Ini loh. kita hmm, ada jumpa lagi, teman-teman disini, mesti ada apa ada di sini. banyakkan yang disitu minta nomor mas ya allah emang terima kasih mas ah